Halo. Dengan hormat, Bapak Kepala Sekolah, Guru serta Karyawan, dan Pengurus yayasan Komite Sekolah, Saya Samuel Adi Wijaya, sangat berterima kasih karena telah terpilih menjadi Kediat Ketua OSIS. Dan saya akan sangat senang bila saya terpilih menjadi Ketua OSIS nantinya. Oleh karena itu, saya telah menyiapkan beberapa visi, misi, moto dan program berjaya yang akan saya laksanakan bila saya terpilih menjadi Ketua OSIS nanti. Dan visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang membuat siswa lebih berprestasi dalam minat, bakatnya masing-masing, serta memiliki tinggi harkat martabat sekolah di dalam Tuhan. Lalu, misi saya adalah: yang pertama, menjadi teladan sikap akan takut kepada Tuhan; yang kedua, membuat program kerja yang dapat mengembangkan kreativitas bakat serta minat yang mereka miliki lalu yang ketiga menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan berperilaku lalu program kerja saya adalah mengirim siswa siswi terbaik dari SMP Atma Jawacana untuk mengikuti lomba sesuai bakat dan minat mereka masing-masing lalu yang kedua Mendukung program P5, yang ketiga, mengadakan kegiatan talent show pada hari hari besar. Lalu, saya memiliki moto yaitu, tidak ada anak yang bodoh, mereka hanya pintar di bidang yang berbeda, dan dengan cara mereka masing-masing. Sekian penyampaian visi-misi moto program kerja dari saya, terima kasih.